Suami saya menikah lagi Tapi dari segi ilmu kurang Dan dari segi materi juga pas-pasan Saya sebagai istri minta cerai apakah saya berdosa Dan kalau saya bertahan suami juga tidak bisa menafkahin Sedangkan untuk biaya sekolah satu putra saja suami saya masih keteteran Mohon solusinya Ustaz. Suaminya hadir enggak? Ini senjata Jamah rahimahkumullah Menikah itu Menikah satu Itu untuk yang mampu Yang gak mampu sama Nabi suruh puasa Ini gimana nikah dua ini Gak mampu nikah dua Maka Hendaklah semua bertakwa kepada Allah Zajjal. Ustaz tapi anak ini takut terfitnah Ustaz Ya puasa Gak mampu puasa Ustaz Nikah gak mampu, puasa gak mampu Terus Maksain nikah Jangan-jangan Engkau nanti pada hari kiamat Akan bermasalah besar Dengan hak-hak Anakmu Hak-hak istrimu yang tidak engkau berikan Seharusnya Dia memberikan sekolah buat anaknya Akhirnya anaknya nanti gak sekolah Atau ibunya terpaksa harus kerja Nanti karena sayang sama anaknya Nasihat anak kepada perempuan yang bertanya Yang pertama engkau bersabar dan menyuruh suami Berusaha lebih Lebih banyak lagi Untuk tidak malas bekerja Sampaikan kepada dia engkau sudah punya dua istri Maka engkau harus lebih semangat lagi Engkau harus memberikan nafkah kepada istrimu yang pertama Yang kedua dan anak-anakmu Kalau engkau nggak mampu yang engkau mundur Tapi kalau kemudian nanti suaminya nggak mampu Memberikan nafkah kepada istrinya tapi sang suami tetap mempertahankan rumah tangganya. Istri boleh gak? Gugat cerai boleh. Kalau hak-hak dia tidak dipenuhi sama suami, bukan dia minta cerai karena poligami, bukan. Tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab, atau karena suami tidak mampu memberikan nafkah, itu boleh sang istri gugat cerai.